ya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, ya bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Jangan sampai istilahnya menyiaynyiakan ya karena di bulan ini yaitu bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Perbanyak membaca selawat. Dan biasanya di kampung-kampung ya di Indonesia ataupun di perkotaan ya teman-teman sekalian, kalau di kampung-kampung di Indonesia ini terutama di kampung saya itu biasanya tanggal satu ya sampai tanggal 30 sampai akhir bulan itu pasti ada yang namanya perayaan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Setiap harinya itu ganti-ganti orang ya untuk merayakan ya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mereka berkorban, mereka istilahnya bersedekah kepada orang lain ya untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini guys kita akan menonton sebuah video di sini kita akan melihat keunikan ya Maulid Nabi Muhammad SAW yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, di sini dari channel Mister Buzz, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya. Langsung saja, saya sudah penasaran apa saja istilahnya hal unik. Ah, di masa Maulid Nabi Muhammad SAW di Malaysia dan juga di Indonesia ini Langsung saja kita play videonya, let's go! Jadi intinya mulai dari tanggal 1 sampai 30 hari itu selalu ada perayaan Maulid Nabi Secara bergantian, ya, yang orang yang berduit biasanya dibuatkan acara yang lumayan besar begitu. Betul, betul. yang diundang pun juga lumayan besar Dan di Malaysia gimana ya? Saya 2 tahun di sana Melewati dua perayaan Maulid Nabi okay, okay. dan saya belum begitu memperhatikan uh, Maulid Nabi perayaannya di sana bagaimana gitu. Mister Bus Channel jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya ya guys ya. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Waalaikumsalam majalan. warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mister Bus. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sehat, wa dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Amin, amin. Pada hari ini, pada hari Selasa, tepatnya tanggal 12 yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allahumma dan saya pun wassalam juga wassalam. ingin mengucapkan selamat Hari Kelahiran Nabi Muhammad Nabi kita bicara soal perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad saw kali ini saya akan berbagi cerita berkongsi tentang perayaan Maulid Nabi di Indonesia lebih khususnya di Pulau Madura ya Indonesia sebagai negara yang berkupulauan Uh, yang memiliki banyak suku-suku etnis tentunya ada berbagai macam tradisi perayaan di Maulid Nabi yang memiliki uh, beberapa perbedaan begitulah ya termasuk Betul. Pulau Madura mungkin akan berbeda dengan Jawa dengan Betawi dengan Sunda mungkin ada perbedaan dalam tradisi perayaan hari Maulid nabi begitu kalau di Madura gitu ya kalau di Madura, setiap ya, rumah itu merayakan hari Maulid Nabi Betul Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ada berapa hari sih? Sampai 30 hari ya? Ya Jadi intinya mulai dari tanggal 1 sampai 30 hari itu selalu ada perayaan Maulid Nabi Secara bergantian Sekarang contoh di rumah saya Mungkin besok tetangga saya Mungkin besoknya lagi tetangga saya yang satunya dan begitu seterusnya, bahkan ada yang sampai bersamaan dalam satu hari itu. Bahkan kadang ada yang tiga secara bersamaan, ya, empat, tiga, lima secara empat, bersamaan empat. di satu kampung atau desa. Orang yang merayakannya itu, contoh hari ini saya merayakan, itu nanti akan mengundang. Tetangga-tetangga begitu, akan mengundang tetangga-tetangga untuk datang ke rumah saya Membaca Vihobi baca Yasin, atau berselawatan atau yang lebih besar itu adalah e, Baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz, gitu Jadi tergantung tergantung dari orangnya yang punya Betul, hajapan, rumah, ya. perayaan hari maulid, begitu kalau biasanya yang orang yang berduit biasanya dibuatkan acara yang lumayan besar, begitu. Jadi, yang diundang pun juga lumayan besar. Nah, mereka yang datang, yang diundang ke rumah kita itu akan dihidangkan makanan, jadi setelah baca-baca, setelah berselawat, baca doa, kemudian nanti akan dihidangkan makanan dan juga dihidangkan buah-buahan atau jajanan. Begitu selesai. Ketika kita mau pulang, kita dikasih berkat ya Kalau di Madura itu disebut berkat Untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing begitu. -masing, Selain dikasih makanan, jajanan, buah-buahan, dan berkat eh, Biasanya, umumnya, para undangan yang datang itu Dikasih duit gitu, dikasih uang gitu Ditaruh dalam amplop. Yeah. Nah, dalam persiapan perayaan Hari Maud Nabi ini Yang dilakukan oleh tiap rumah ini ini juga dilakukan secara gotong royong pembuatan jajannya memasaknya dan segala macam itu dilakukan secara gotong royong bersama tetangga-tetangga terdekat kita atau family kita dan bahkan kalau sudah bersamaan gitu ya perayaan maulid nabinya dengan tetangga-tetangga kadang kurang pekerja untuk membantu gitu kurang orang untuk membantu kita mempersiapkan segala sesuatunya Nah nanti tanggal 12 itu juga ada gitu Jadi dalam satu kampung atau satu desa gitu me me Mengadakan e perayaan maulid nabi pada tanggal 12 nya itu Kadang ada di merayakannya di musola atau di masjid begitu Jadi orang-orang kampung pada datang ke masjid atau musola Membawa makanan atau jajanan begitu Untuk dikumpulkan situ dan nanti akan dimakan bersama atau dibaca lagikan <tuh>. kan, dan ini agak berbeda dengan yang di Pulau Jawa, begitu ya. Selama saya tinggal di Jawa, yang saya tahu di Jawa itu melakukan perayaan Maulid Nabi itu biasanya cuma pada tanggal 12, begitu. Uh, ini saya tidak mengatakan secara keseluruhan di Jawa, begitu ya. Cuman di daerah-daerah yang saya pernah uh, tinggali, begitu. Oke. Okay. Jadi perayaannya itu hmm pada tanggal 12 bertepatan hari kelahiran Nabi Muhammad, begitu dan di hari-hari biasanya tanggal 1 sampai 30 ya seperti biasa tidak ada perayaan apa-apa jadi tiap rumah itu tidak melakukan perayaan entah ya. kalau di Jawa di kawasan lain saya tidak tahu cuman yang saya katakan ini adalah pulau Jawa uh, adalah uh, Jawa di mana yang saya tinggali begitu Mungkin di Sunda, di Betawi, mungkin lain juga tradisinya, tradisi yeah. perayaan Hari Maulid Nabinya. Dan mungkin di pulau sana, pulau Sumatera, pulau Kalimantan juga berbeda lagi di tradisinya. Dan intinya sepertinya saya bilang tadi, di Indonesia ini adalah negara yang berkepulauan yang memiliki banyak sekali eh, etnis begitu dan tentunya memiliki tradisi-tradisi tradisi yang Uh, agak berbeda, berbeda kan? meskipun sama-sama melakukan satu perayaan begitu, tapi ritualnya agak berbeda. Nah, itu sedikit perkongsian dari saya, sedikit uh, sharing cerita dari saya uh, mengenai perayaan Maulid Nabi di Indonesia, okay. khususnya di Pulau Madura, begitu ya. Dan di Malaysia, gimana ya? Saya pun tidak tahu, saya 2 tahun di sana melewati dua perayaan Maulid Nabi okay. dan saya belum begitu memperhatikan uh, Maulid Nabi perayaannya di sana bagaimana gitu ya. Entah mungkin sama kayak di Indonesia secara umum melakukan perayaan hari Maulid Nabi pada tanggal 12. Hanya pada tanggal 12 gitu Rabu awal ya. Ataukah di hari-hari lain tiap rumah itu melakukan perayaan begitu. Uh, bagi Anda yang tidak ingin menjawab, boleh tulis di ruang komen ya Kita okay. berbagi pengalaman di sini Mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kali ini Kita akan jumpa di next konten dengan topik yang berbeda Namun sebelum saya tutup konten pada kali ini Saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf Apabila ada kesilapan atau kesalahan yang terjadi secara sengaja Ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya Sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen di bawah serta share sebanyak-banyaknya. So Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, sudah selesai videonya Dan itulah tadi sharing daripada Mr. Bas ya. Berkenaan dengan maulid Nabi Muhammad S.A.W. yang ada Di Indonesia dan juga di Malaysia Tapi berkenaan di Malaysia Ini kurang dibahas Oleh Mr. Bas ini, karena mungkin Beliau hanya tinggal di Malaysia 2 tahun dan dua kali perayaan ya mestinya Kalau saya lihat daripada istilahnya konten-konten Di tahun sebelumnya yang saya react Itu banyak sekali TKI. PKI yang datang kepada sarikat, datang kepada undangan-undangan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Malaysia. Nah di sini guys ada perarakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Malaysia guys di tahun 2019. Nah ini salah satu kegiatan dilakukan oleh masyarakat ataupun syarikat ya, NGO dan lain sebagainya di Malaysia, yaitu melakukan perarakan. Biasanya ini juga ada pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, saya penasaran sekali, dan saya rindu suasana seperti ini. Jom kita tengok bersama, guys, nostalgia apakah di tahun ini ya? Kan, Malaysia melakukan istilahnya perarakan lagi ya, berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya menunggu videonya, guys. Jangan lupa dikirim di Instagram ataupun di kolom komentar ya, berkenaan dengan perarakan di tahun ini. Langsung saja kita play videonya. Let's go! kami menyaksikan قد الدنيا وجه الشور اللهم صل على ما شاء الله guys eh okey negara rahmah ummah sejahtera peringkat kebangsaan tahun okey 2019 Kementerian Tenaga Sains oh ini kementerian guys ya Suduh. Allahumma salli ala wasallam. Salli ala khalifah penjagaan negara. pentas lepasan. Allah seronok guys. Kejap Ini pekerja amanah aspirasi negara. Masya Allah. Oke okay, ini dari apa ini guys? Ya? Sambutan Maulidur Rasul. Oh, Oke okay. di sini nggak kelihatan ini ya. Masya Allah. Salamualaikum. ini dari apa ini guys ya BPH ya BPH oh. Masya Allah seronoknya guys Jabatan Audit Negara Wow oh, Seronok guys Allah ada rebanaknya ya Allah, Allah seronok seronok. Wih cantik, i guys, masjidnya guys. Muhammad Sallallahu. Okay, jabatan pendaftaran negara. Wow. Ini daripada pejabat-pejabat ya, banyak sekali guys. Alaih Oh syariah. Masya Allah. Eh ada budak-budak juga ikut tuh. salam alaikum dekat mana ya guys ya cantik tempat ni macam dekat stadion macam tu eh? wah ini tak rapi lah ni tak rapi lah okay. kebanyakan daripada uh, macam uh, sarika ataupun pejabat-pejabat ya Masya Allah Masya Allah Malki Iblatah ini Masya Allah Oh mana ini guys Oke, okay. peringatan apa nih? Peringkat kebangsaan buka ini apa nih? Tulisannya apa nih, guys? <laughs> sejahtera ya, negara rahmah, rumah sejahtera. Masya Allah, nah ini rapi, guys. Terbaik, keren. Masya Allah. Oh ini dari tentara ya. Woo maritim Malaysia. Wow. Rasulillah, Allah. Surono ya, Allah. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi Perarakan Maulid Nabi ya Di Malaysia, di Indonesia juga biasanya Ada perarakan-perarakan guys Biasanya dilakukan oleh pondok-pondok Pesantren ya, istilahnya bisa dikatakan Jalan bareng-bareng Seperti itu sama kayak tadi ya Cuman istilahnya nggak semuanya Berseragam ya, istilahnya Ada yang pakai obor, ada yang pakai lilin Dan lain sebagainya guys, nah disitu ya Kalau kita lihat Di Indonesia dan juga Malaysia ya Maupun setiap negara, itu pasti ada keunikan-keunikan tersendiri berkenaan perayaan ya menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di Solo ya kan kalau di tempat saya ini biasanya hampir setiap masjid itu memperingati ya hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimana itu sangat-sangat seronok sekali biasanya ada pengajian ada juga hadrahnya ada juga tilawahnya dan di situ kita mengkaji ya kan di situ kita istilahnya mengenang kembali sejarah baginda Nabi Muhammad So, Jadi bagaimana ketika kita ingin meningkatkan cinta kita Rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yaitu dengan mengetahui sejarah-sejarah daripada baginda Nabi Muhammad SAW Perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah Perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah, Bagaimana Nabi Muhammad SAW daripada rumahnya Berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar kepada Ugu Wathur, ya Untuk bersembunyi bunyi dimana disitu ya digalakkan ataupun istilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di di apa ya siapa yang menangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati ataupun hidupnya kan maka baginya 100 ekor unta emas jadi memang disitu situ di memang betul-betul istilahnya dibuat taruhan nyawa Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan hijrah seperti itu teman-teman sekalian. Jadi di mana kita harus tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW kakinya ya sakit, kakinya berdarah-darah ketika berjalan menuju ke gua untuk bersembunyi. Di mana di situ juga ada banyak mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW yang Allah tunjukkan pada masa itu dan Nabi Muhammad SAW juga ya <susuruh> Ya, istilahnya gerahamnya Sempat istilahnya patah ketika berperang Memperjuangkan agama Islam Sempat Nabi Muhammad SAW tidak makan Sehingga mengikat perutnya dengan tiga batu Seperti itu teman-teman sekalian Dan itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW Untuk memperjuangkan agama Islam Mendakwah ya kan Menyebarkan agama Islam Sehingga agama Islam sesuai dengan apa Yang sudah dicatatkan di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Islam rahmatan lil alamin. Jadi agama Islam itu rahmat untuk semuanya. Dengan hadirnya agama Islam, dengan kita menganut agama Islam, maka kehidupan kita semakin baik, semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi intinya adalah ketika kita menganut agama Islam, maka udkhuluha fis mikafah maka masuklah kepada agama Islam ini dengan keseluruhannya. Ya, maka ketika kita istilahnya melakukan semua hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Nabi Muhammad s.a.w. Maka insya Allah hidup di dunia akan bahagia. Begitu juga akan lebih bahagia lagi ketika kita sudah mati ataupun berada di akhirat kelak Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta Nabi Muhammad s.a.w. Mari kita bersalawat sejenak. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفات منه البدور مثله اثنك ما رأينا قد يا وجه الشرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا abe be salam alaika shalawatullah alaika Allahumma Muhammad terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai perbanyak selawat agar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin tumbuh ya semakin besar sehingga Kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ingat apabila kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Maka salawat kita disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada beliau ya. Ketika bersolawat sekarang, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad Maka dikirimkan oleh malaikat kepada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya Rasulullah, inilah solawat daripada beliau. Inilah solawat daripada si Fulan. Inilah solawat daripada siapa saja yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam. Allahumma salli ala salli Muhammad. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.